Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpajar Untuk di atas di kerajaan Kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari amal peti kementerian agama ke-77 Merupakan salah satu kegiatan bermotipan dari kerukunan umat, umat. Indonesia hebat. Bagaimana pelaksanaannya? Kita ikuti info singkatnya. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan, Jemjude SAG MPDI mengatakan kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 merupakan salah satu kegiatan perwujudan dari kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Saat memasuki garis finis gerak jalan di halaman Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bersama Semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Senangnya 7 ASS Sabtu 14 Januari 2023 pagi, Kamat mengatakan kegiatan gerak jalan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kerukunan umat dan persaudaraan. Lanjut, Kamat mengatakan terwujudnya umat beragama yang rukun merupakan harapan masyarakat Indonesia umumnya, Kerukunan dalam keragaman ini patut terus dijaga. Sesuai dengan yang diamanatkan Menteri Agama bahwa dunia menilai Indonesia sebagai modal terbaik dari konsep masyarakat rukun yang multikultural. Jadi dengan moderasi beragama, umat rukun Indonesia maju. Senada dengan hal tersebut saat memberikan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dr. Andus Hayi Muhammad Yamani MPRI mengapresiasi kepada semua pihak yang turut serta mewujudkan kerukunan umat yang dikemas dalam kegiatan gerak jalan. Pada hari ini Sabtu 14 Januari tahun 2023 melaksanakan kegiatan jalan sehat kerukunan yang bersamaan serentak seluruh Indonesia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dalam langkah turut serta mewujudkan kerukunan umat di Kabupaten kita, Kabupaten Meluo Sungai Selatan ini. Kegiatan gerak jalan turut dihadiri oleh beberapa unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya Bupati Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Andus Haji Muhammad Nur M.A.P., perwakilan DPRD, perwakilan Polres HS Hulu Sungai Selatan, perwakilan satuan teritorial TNI Hulu Sungai Selatan, perwakilan Bank Syariah Islam cabang Barabai, perwakilan Bank Rakyat Indonesia cabang Kandangan, perwakilan Bank Kas Syariah Hulu Sungai Selatan dan sejumlah tamu penting lainnya. Sementara pelaksanaan gerak jalan kerukunan sangat meriah, peserta mengikuti gerak jalan kerukunan juga terlihat sangat antusias sebab banyaknya berbagai hadiah door prize yang disediakan oleh panitia. Seperti 10 buah sepeda, mesin cuci, kulkas, beberapa buah rice cooker, dan hadiah lainnya yang diberikan oleh para donator dan sponsor kegiatan. Kegiatan gerak jalan diselingi dengan penyerahan tropi dan piagam penghargaan Untuk 20 cabang olahraga, 20 cabang lomba seni dan Humas Or tahun 2022 Warga MTSN 7 Lusungan Selatan sendiri menerima tropi untuk jam jura SAG MPDI juara 30 tangkis ganda putra Siti Julpahrina SPD juara 1 lomba menjahit kancing baju Yudi Ansari SPD, juara 2 tenis meja Singal Putra Muhammad Ridwan, kelas 9A, juara 2 Atletik Putra 100 meter dan terbaik 1 kontributor berita video serta terbaik 2 kontributor berita teks pada Humas Award Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya, dan nantikan saya di informasi berikutnya Saya Raisa Humaira, beserta tim kerja Humas yang bertugas menunjukkan terima kasih, MPSM 7HSS